Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hebat kelas 2 SBIT Rauda Tuljana Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu SWT Sebelum belajar, marilah kita buka sama-sama dengan membaca Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim Belajar asik? bersama SDIT Rauda Jannah. Mari kita masuk ke pembelajaran tematik kelas 2. Yaitu tentang Pancasila dan penempatan nilai bilangan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila Pancasila dan Siswa dapat menunjukkan penempatan nilai bilangan. Apakah kalian sudah tahu apa itu Pancasila? Benar. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu adalah lima dasar negara Indonesia. Yang dijadikan pedoman dan landasan hukum Baik, anak-anakku Hari ini kita akan membahas tentang Pengamalan sila Pancasila Sila pertama sampai dengan sila ketiga Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Contoh pengamalan sila pertama yaitu, berdoa sebelum dan sesudah belajar Contoh berikutnya Yaitu, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama Pengamalan sila berikutnya Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Contoh pengamalan sila kedua yaitu, bermain dengan rukun Contoh berikutnya, yaitu tidak mengejek teman Pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia Contoh pengamalan sila ketiga, yaitu mengikuti upacara bendera dengan khidmat Contoh berikutnya, yaitu bekerja sama dalam melaksanakan piket kelas. Semoga kalian sudah mengerti ya tentang pengamalan sila Pancasila. Ayo kita belajar materi berikutnya. Yaitu tentang penempatan nilai bilangan Penempatan nilai bilangan Bilangan 245 Angka 2 menempati tempat ratusan Angka 4 menempati tempat puluhan Dan angka 5 menempati tempat satuan kita masuk ke contoh berikutnya 129 Angka 1 menempati tempat ratusan Angka 9 menempati tempat Benar, satuan Dan angka 2 menempati tempat Benar, puluhan Kita sudah masuk ke latihan soal Di sini ada lima soal yang harus kalian jawab Soal pertama Angka 3 pada bilangan 310 menempati tempat Apakah jawabannya ratusan, puluhan, atau satuan? Silahkan jawab Latihan soal berikut dengan benar Kemudian jawaban kalian kirim ke guru tematik kelas 2 Guru kelas 2A ada Bu Alia Guru kelas 2B ada Bu Cici Guru kelas 2C ada Bu Tuti Kelas 2D ada Pak Suhendra, Kelas 2E ada Bu Amal, dan kelas 2F ada Hikmat. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah, Alhamdulillah alamin.